Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITV News di mana pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube di TV ya pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat Terupturit tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terkait seputar ITT Informasi yang akan ingin sampaikan yang pertama Akan hadir sore ini pukul 16 nih ada Ayu Ting dan juga Tim Ronnie TV Hadir di Dreambox Indonesia sore ini pukul 16 melawan salah satu tim di sebelah di pemirsa. Dan selain itu juga nanti malam Ayu Ting juga akan hadir menemani kita semua di acara ulang tahun Transmedia yang ke-21 Special Transmedia Ayu Ting akan hadir menemani kita semua. Dan di sini juga Mimin menghadirkan informasi mengenai kegiatan naya di Browns TV hari ini. Dan juga kegiatan naya titiknya di Insta story nya Bagi sahabat sahabat selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan dapat memberikan manfaat. Dan juga dapat memberikan kebahagiaan untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Dreambox Indonesia. Tim Brons TV melawan Islam itu indah. Sekali lagi yang selamat menyaksikan. Jangan lupa catat jam tayangnya ya pemirsa. Jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan nanti malam akan hadir kembali Ting ah, Tinting bersama dengan Nasar dan juga Dewi Persik serta artis-artis ibu kota yang lainnya. Mimi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi ini kita baru aja masuk stok lagi pil opmas dari wasahannya Karena di pusat ini tuh udah kosong stoknya Jadi kita udah readyin banyak banget nih stoknya biar aman sampai bulan depan ya Karena ini di pusat baru bakalan Aku lagi makan keripik ikan sambal aduk dilihat sama nasi panas enak banget guys <tuh> <tuh> <tuh> Hmm Hmm Hmm Hmm, hmm, hmm, hmm, pak, hmm. hmm. Ini digarut juga enak pak. Hmm, juga ini paling enak. Cutting, ah, cumi tingting kuliner. Untuk paling sedap nggak ada yang lain. Hmm, pak, hmm. Ini di juga enak banget Hmm deh ini Paling enak Cutting ah. Cumi ting-ting kuliner Untuk paling sedap gak ada yang lain Kita coba ya Hmm Hmm Ngerasat guys, Precio, guys. Hmm. Cuma ada di Tingting -ting kuliner Hmm Cuminya Hai, dalam nasi panas, hmm, hmm. hmm. Aku lagi hai, hai, hai, hai, kapok hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nggak ada duanya ordernya jangan cuma satu harus banyak satu pasti langsung habis enak banget enak oh. banget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 Will you regret, everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue, I'm bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing oh, yeah, I feel like, <laughs> like losing to do to me? I feel losing I feel like, when I'm with losing, I'm losing. I'm losing. I'm losing. I'm losing Even though I offer all of the solutions sekarang lagi cari produk wasahan Kita ready stock ya Ini harganya super murah banget Isinya 30, 30 niri Kalau wajib banget order Di TikTok sepatu di Shopee-nya Rani Beauty Hai so jinggu <mukulis>